Halo guys, welcome back to Bunkar 2M Seperti biasa ya guys ya, kita memainkan <laughs> Memainkan tukar RP ya guys ya Karena 272 akun gue itu jong ya guys ya Sisanya masih ada sih, belum gue mainin ya guys ya Karena gue emosi Main gak kearuan ya guys ya, langsung masbet-masbet Itu gak jelas ya guys ya Jadi kepala ya guys ya, gue buka semua akun yang ada rp-nya 5K Kita langsung masbet Biar apa, Bang? Ya, kita main nekat aja, ya, guys. Ya, main nekat aja, dan akun yang 5K ini ada 120, ya, guys. Ya, 140, 121, ya, guys. ya Oke, mari kita saksikan. Oke, disitulah Sumatera. Boom, untung ada si kakek, ya, guys. Ya, kalau tidak ada si kakek, aduh makin turu, ya guys. Ya, jahat, one shoot one kill, ya guys. Ya, dan ini jam dan tanggalnya, ya guys. Ya, jam dua dini hari, ya guys. Ya, jam 2 pagi, ya guys. Ya, Karena gue habis ada urusan, nggak yang live streaming, pulangnya gue langsung buka akun sedekah, ya guys. Ya, di sini seperti biasa, ya guys. Ya, prinsip disengketan ya guys tapi di stop 2.500 ya guys ya. Tapi ada lebihnya dikit buat apa bang? Buat naikin level ya guys ya. Nah. Karena akunnya belum level 6 dan belum top up juga, kita skip ya guys ya. Lompat ke akun selanjutnya. Soalnya kalau gua naikin level dulu itu buang waktu ya guys ya, takutnya nggak kebuka semua akun gua saya nah, sisanya akun gue juga sampai 4, dari 273 sampai 405 itu belum kebuka ya guys ya jadi gue mainnya ada cepet aja jauh langsung masbet-masbet ya guys ya mati tanam ya guys ya sekali dapet dapet gede sekali tumbang-tumbang lah -tumbang, cepet ya guys ya ini yang dinamakan main dengan dikejar waktu ya guys ya nah, yes. nah dapat lagi ya guys ya tapi anda jangan salah ya guys ya wih enak banget tuh sekali spin bagus. Jangan salah ya guys ya. Ini gue juga tadi banyak yang tumbang ya guys ya. Karena biar nggak membosankan ya, gua tampilin yang bagus-bagusnya aja ya guys ya. Kalau ada gua tampilin yang rukat-rukatnya buat buat apa coba nanti juga sama kalian pasti di ya guys ya. Oke, kembali ke permainan. Tolong disaksikan ya guys ya. Ini pokoknya banyak yang seru-seru mantap ya guys ya. Anjas. Oke. wih dapat 2 tira ya guys ya pola 700m ya guys ya ini namanya pola ya guys ya pola ada kakak ada kakek biru ada kakek merah ada bocil hijau ya guys ya itu namanya pola ya guys ya pola mantap-mantap ya guys ya Nah jadi nyepin wih kenapa gak jackpot aja anjir wih <guluh> 3 tira lagi ya guys ya kenapa gak jackpot gendang aja anjas? <guluh> berharap jackpot mulu ya guys ya permainan ini udah jadi ya guys ya sudah jadi 1B 800 seperti biasa ya guys, ya, kita iseng-iseng berhadiah ya guys ya dan kita stop 1B 500 aja bisa ya ya. kita stop jangan dihajar sampai tumbang ya guys ya penting <_an -an> nggak ada penghasilan kalau dihajar sampai tumbang ya guys ya nggak ada buat beli kota nanti Oke, okay, ternyata masih dikasih perlawanan ya guys ya Kita tegas-tegas tipis ya guys ya, satu spin, satu spin Kenapa bang? Tak Biar nggak kelebihan ya guys ya Kalau kelebihan nanti kurang dari 1B500 Terpaksa kita spin sampai habis ya guys ya Nah, disini karena kons kita konsisten Kita stop dan ini jam dan tanggalnya, guys ya Masih jam 2, lewat jam setengah 3 ya guys ya Jam setengah 3 pagi ya guys ya nah udahlah kebetulan ini aku udah pernah top up ya guys ya jadi gua kirim ke akun utama langsung kita gas lagi ya guys ya dan kita gasnya tetap ya guys ya kita langsung max bet ya guys ya tidak ada bet 9 ataupun 13 kenapa bang biasanya bet 13 atau 9 karena kita lagi main barbar ya guys ya tahu kenapa ya guys ya gua lagi pengen max bet max aja co sesekali ya guys ya tumbang juga gak apa-apa lah namanya juga modal gratisan ya guys ya disumbang nggak apa-apa karena udah ada yang jadi juga tapi ternyata dikasih perlawanan ya guys ya ada scatternya co Wih, tiga tirai tapi sayang ya koin ya, yang kena 5 ya nah dan ini si kodok ya guys ya. ngapain situ coba oke masih mencepin sepin crot satu tirai crot satu tirai lagi ya guys ya crot dua tirai oke gendangnya 5k ya guys ya tapi masih belum jadi ya guys ya masih belum bisa kirim ke akun utama lagi ya guys ya akan limitnya 2 beco Oke dapat baikkan saya lihat nah masih 1 B400 ya guys ya saya Oke oh, coba setopnya gitu ya <laughs> kalau 1 B500 pasti gua stop ya guys ya karena berhubung 1 B400 kita lanjut aja ya, guys ya enggak papa cok mati tanam ya guys ya anjas sekali main rada barbar boleh guys ya nggak apa-apa coy. karena kan kita tadi sebelumnya udah ada yang up ya guys ya udah ada yang up eee, 2b berapa tadi 2b 800 ya terus ada up lagi 1b 800 udah ada ket, uh, udah ada di, ket, simpen di tabungan aman 3b ya guys ya hitungannya jadi yang ini kalau dihabisin pun kita tidak sakit hati ya guys ya sudah ada di kantong oke okay. enak yang bermain moda sedekat tuh begini ya, guys ya. Habis 100 habis eh, 1B itu tidak apa-apa ya, guys ya. Kita tidak akan pusing, cok. Dari Leon kembali ke Leon ya, guys ya. apa-apa, <laughs> tenang, tenang, tenang, sabar anjas. Wih ketari ya, gamer ya, guys ya. Piling gua langsung jadi ya, guys ya. Piling gua anjir anjas. Ayla. tapi tiranya satu-satu mulu ya guys ya Pelit kali si Leon ini Aduh Leon Leon janganlah pelit-pelit Apa yang win ya guys ya Gisya. Gak apa-apa ya guys ya Gak apa-apa ya guys ya Jangan menyerang Jangan risau Jangan takut Nah dikasih big lagi ya guys ya bigwin tanpa Bigwin sampai dengan Mega Cerot, ya guys. Ya, aja, ya, ya, ya, ya, ya, ya, lumayan ya, ya, ya, ya, ya, ya, guys ya, uh, dan ini ya, ya, begitu ya, ya, guys ya, ya, sekitar 20 ya, pokoknya 20 ke ya, ya, guys ya, dan 30 ke bawah tepatnya ya, ya, ya, guys ya, nah dapat skater lagi ya guys ya udah sudah pasti jadi kali masa nggak jadi Wih, tiga tirai nah udah aman lagi kan di tangan bermain tuh begini aja guys ya main santuy slow kalem ganteng anjat ganteng Se, jadi lagi guys ya nah. ih super win ya guys ya super Wow super. Wow, Dan seperti biasa ya guys ya Ini nggak gak langsung gue stop Kenapa bang gak di stop aja Dikirim dulu Kita uh, Penasaran sama roomnya ya guys ya Kita hajar aja cok. Kita stop dari 1B 550 ya guys ya Kita targetin ya guys ya Dan Jackpot kakek merah Di Mars kamera gak tuh 45B guys 45B ah dari modal apa tukar poin ya guys ya tukar poin 5k jadi begini coy Kesel <tuk> ini, Angga ya Sorry, sorry, hanya bercanda. <tuk> Kita lanjutkan ya, guys. aduh, di sini gua. Kalau dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek ya dek dek dek dek dek habisin speednya dulu santai dulu siapa tahu kan ada jackpot susuran ya guys ya anjas kelas <tuh> aduh aduh <haduh>. lumayan ya guys ya buat upgrade upgrade upgrade nih anjas akhirnya ya guys ya terkabul ya guys ya kita diminta buat ganti template akhirnya dikasih ya guys ya keren gak guys anjas terkabul ya guys ya Terkabul ya guys ya, si kameranya keluar co. Panas dingin gak? anjas stikernya Kasih dong stikernya, kakek, kakek, kakek Aku suka kakek Bukan lebay ya guys ya, bukan lebay Beneran ya guys ya, itu sini gimana ya guys ya Seneng, ya iyalah pasti seneng ya guys ya Siapa yang nggak seneng dikasih kamera di mask? Betco, <laughs> Rekor paling tinggi, kamera, backsmag, belajar, backmags, next, kamera, back kamera. Kamer. Biasanya kan gua lihat 9 ya, guys ya, dan B13 kita langkahi ya, guys ya. Anjal. lumayan kan, guys? <sighs> menurut kalian menurut kalian nih ya guys ya ini jam dan tanggalnya gua kasih lihat ya guys ya BAM masih ya guys ya baru ya guys ya tuh jam dua dini hari jam setengah tiga lewat 7 menit ya guys ya 46B ya guys ya <laughs> aduh <laughs> Epic game ya guys ya Epic game lah silahkan tulis ya guys ya tulis kata-kata yang baik yang bagus yang cantik yang mantap kalau bisa ada pantun-pantunnya ID dan nama ID kalian ya guys ya nanti gua random pas di lab ya guys ya oke oke salto salto mau salto gak? anjat mau salto gak? gua salto nih anjat <hanger> Oke okay guys cukup sekian, terima kasih ya guys ya Ini hanya untuk hiburan ya, hiburan semata ya Gue bukannya untuk mengejek kalian atau gimana ya guys ya Itu hanya untuk seru-seruan doang biar kalian ketawa, terhibur atau gimana ya guys ya Kalau sampai melenceng begini, begitu, begini, begitu Sampai menghina kalian, nggak ada maksud begitu ya guys ya Pokoknya saya cuman intinya untuk menghibur kalian semua ya guys ya Maaf kalau ada salah-salah kata, thank you, thank you, thank you buat semuanya Silahkan like, comment, and share ya guys ya See you next video Jangan lupa juga subscribe ya Dan nyalakan loncengnya Biar setiap gua upload Ada notifikasinya Thank you See you next video Sampai jumpa di video-video selanjutnya